ya jangan nanti dijelaskan imam penuh Khudhil afwa wa'mur wa bil'urf wa'arid an jahilin Maafkan, ya, amar ma'ruf Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh Idfa'billati hiya ahsan as ah. nahnu a'lamu bima yasrifun. Jadi balaslah dengan yang lebih baik Jadi keburukan itu balaslah dengan yang lebih baik Jadi orang berbuat buruk pada kita balas dengan yang lebih baik ya Idfa'billati hiya ahsan Faidalah bainahu ada wah hamim. Kita juga diminta untuk membalas dengan cara yang ahsan, yang lebih baik. Sampai tiba-tiba tuh hubungan kita dengan orang yang kita musuh ya, orang bermusuhan dengan kita itu tiba-tiba seperti yun hamim, kayak teman akrab. Karena keburukan dia kita balas dengan kebaikan.